Untuk mendapatkan informasi lowongan terbaru, diharapkan Anda menekan tombol subscribe yang berwarna merah dan tekan tombol loncengnya. Supaya setiap admin posting yang terbaru, pastinya Anda yang pertama mendapatkan informasi lowongan kerja yang terbarunya. Lowongan Kerja Jabodetabek, butuh cepat dan langsung kerja. Penempatan, minggu-minggu ini, ada karyawan untuk yang dari luar kota. Dibutuhkan segera karyawan karyawati untuk mengisi cabang-cabang terbaru kami yang ada di daerah Jabodetabek. Saat ini, kami, pihak manajemen, sedang membuka kesempatan besar bagi Anda yang lulusan SMP dan SMA SMK S1 D3 Paket C. Sederajat untuk bergabung perusahaan kami menjadi sebagai-sebagai berikut: posisi yang dibutuhkan: staff admin, kurir motor, staff gudang, driver, kasir konter, packing, persyaratan yang dibutuhkan. 1. Pria dan wanita 2. Usia 17-40 tahun 3. Pendidikan Min SMP dan SMA 4. Siap ditempatkan di Jabodetabek sesuai domisili terdekat Fasilitas yang didapat 1. Gaji bulanan 3,94,5 JT bulan 2. Bonus lemburan 3. THR 4. Asuransi kesehatan 5. Cuti bersama 6. Uang makan 50 per hari 7. Mes bagi luar kota, jika berminat, segera kirim data diri Anda atau CV lamaran via WhatsApp. Hubungi lebih besar dari lebih besar dari 0882-13683513. Lowongan kerja Jabodetabek, butuh cepat dan langsung kerja. Penempatan, minggu-minggu ini, ada mes karyawan untuk yang dari luar kota.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 3. Pendidikan minimal SMP dan SMA. 4. Siap ditempatkan di Jabodetabek sesuai domisili terdekat. Fasilitas yang didapat. 1. Gaji bulanan 3,94,3 JT bulan. 2. Bonus lemburan. 3. THR. 4. Asuransi kesehatan. 5. Cuti bersama. 6. Uang makan 40-50 per hari. 7. Mes bagi luar kota. Jika berminat. Segera kirim data diri Anda atau CV lamaran via WhatsApp PT Jaya Cargo Logistik No. 085782397288. Email PT Jaya Cargo Logistik at @gmail.com PT Buana Express adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman paket dan kargo dalam dan luar negeri. Saat ini, kami sedang membutuhkan banyak karyawan untuk ditempatkan di cabang-cabang kami di wilayah Jabodetabek. Posisi yang dibutuhkan, 1. Administrasi, 2. staf gudang, packing, 4. Kurir, driver, persyaratan yang dibutuhkan, 1. Pria dan wanita, 2. Usia antara 18-40 teh, 3. Pendidikan minimal SMP, SMA KS 1 segala jurusan, 4. Wajib memiliki SIM C untuk posisi kurir, driver, 5. Bisa mengoperasikan Microsoft Office, 6. Siap ditempatkan di Jabodetabek sesuai domisili. Insentif yang didapat: 1. Gaji bulanan UMR Jakarta. 2. Bonus. 3. THR. 4. Asuransi kesehatan. 5. Lembur. 6. Biaya transport dan makan. Jika berminat, kirim CV dan lamaran via WA Office 081385596075. Email: hrd.buanaxpress@gmail.com. Segera daftarkan diri Anda karena lowongan terbatas. Lowongan kerja. BTSA Logistics berdiri sejak tahun 2000 dan telah menjadi salah satu perusahaan logistik besar dan lengkap di Indonesia dengan jasa pengiriman via laut, darat dan udara. Kami mempunyai kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan terdiri dari lima departemen, domestik, ekspor, import, tracking dan warehouse plus distribution. BTSA Logistics membuka rekrutmen untuk mengisi posisi sebagai 1. Staf Fakturis, 2. Management Trainee. Persyaratan: berjenis kelamin pria, wanita, usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal SMA/S1/S2, minimal pengalaman satu tahun sebagai Staf Fakturis 1. Management Trainee Fresh Graduate 2. Mampu mengoperasikan komputer minimal MS Office, Excel dan Word memiliki integritas tinggi. Sehat jasmani dan rohani. Jujur dan teliti. Bersedia lembur apabila pekerjaan tidak selesai. Penempatan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jika Anda memenuhi persyaratan, silakan mengisi data di website kami, https btsacoid karir paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2022 Fresh Factory lowongan kerja riders kualifikasi pria memiliki sim C domisili jabodetabek berpengalaman sebagai kurir jujur dan mampu bekerja sama dengan tim memiliki sepeda motor dan stnk aktif wajib mempunyai HP Android kirim CV anda ke anisa.ayu at .id. lowongan kerja J dan T Express HRD HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT KUALIFIKASI Usia maksimal 35 tahun kandidat harus memiliki setidaknya gelar sarjana di manajemen HR, psikologi, hukum atau setara. Lebih disukai pegawai non manajemen dan non supervisor khusus dalam HRD setidaknya memiliki dua tahun pengalaman dalam bidang recruitment atau bidang yang sesuai untuk posisi ini. Sehat jasmani dan rohani, tanggung jawab, disiplin dan berloyalitas tinggi, penempatan Bogor Persyaratan 1, Surat Lamaran dan CV 2, Scan Eljazah, Transkip Nilai, FCKTP, Sertifikat Vaksinasi COVID-19 3, Scan Referensi Kerja, Jika ada empat wajib follow akun, TikTok, Garis Bawah -express Bogor, Instagram, at Bogor bagi Anda yang berminat, silakan kirim lamaran dan CV, lengkap, format PDF, disertai posisi yang dilamar, pada email, recruitment.bogor@jet.co.id, subjek, HRD. Noted, hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dihubungi lebih lanjut. Nah itulah informasi yang dapat admin sampaikan, sebelumnya sebagian orang menemukan pekerjaan adalah sebuah tindakan untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja, namun untuk mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan membutuhkan pengorbanan yang kuat dan persaingan yang matang agar lebih mudah yang diharapkan. Selain itu, tekad dan perjuangan untuk mendapatkan kerja harus dibarengi dengan kualitas dan SDM setiap pelamar. Anda harus memiliki syarat utama untuk bersaing dengan para pelamar lain, tentu kualitas yang berbeda dari kamu diharsu dan memiliki keunikan tersendiri. Posisi yang dilamar sudah tentu sesuai dengan kualifikasi pendidikanmu. Demikianlah informasi yang dapat admin sampaikan, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya.